lagi manja, lagi pengen dimanja Pengen berduaan dengan dirimu saja Emang lagi cantik, tapi bukan sok Cantik si... bisa <laughs>